Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bunda Tiara Hari ini saya mau bikin Apa namanya kentang goreng ya Kentang goreng Stik kentang goreng lah Daripada beli ya per kilonya itu mahal banget Jadi kali ini saya mau bikin sendiri Untuk porsi jualan ya Oke kita langsung aja Mas, bagaimana cara pembuatannya let's go pertama siapkan dulu bahannya kentang ini saya beli kentang eh, 20 ribu ya per kilonya di sini itu sekitar 12 ribu jadi ini kemarin saya beli 20 ribu ini sudah saya kupas sudah saya potong eh, stick ini ya tipis segini tipisnya stick ya seperti kentang-kentang goreng yang uh, di orang orang jualan itu. Dan ini sudah dicuci. Ini saya rendam. Uh, saya rendam karena belum sempat uh, masaknya ya. Jadi saya rendam biar enggak coklat kentangnya. Kemudian ini kalau sudah disiapkan uh, di sini saya ini uh, panaskan air ya biarkan sampai mendidih kemudian dikasih sedikit garam biar nanti e, kentangnya itu ada sedikit rasa asinnya ya jangan terlalu banyak asal dikasih aja garamnya ini tunggu mendidih setelah itu nanti kita masukkan kentangnya sudah diiris itu ya dimasukkan e, dimasak kurang lebih 5 menit atau enggak sampai 5 menit ya setengah matang lah Kayaknya setengah matang, nggak sampai 5 menit nah, jadi seperti itu ya Ini kita tunggu dulu sampai mendidih dulu Baru nanti kita masukkan kentangnya Ini airnya sudah mendidih ya Sekarang tinggal kita masukkan kentangnya Ini karena pancinya kecil Saya masukkan separuh dulu Atau secukupnya dulu Ini sudah ada garamnya ya Masukkan kentangnya sepertinya ini dua kali masak ini ya ini kira-kira ini terendam semua ya terendam semua kita tunggu ini sampai kurang lebih kurang dari lima menit atau kentangnya setengah matang ya sambil kita nunggu ini apa namanya e, airnya masak lagi kita siapkan kita siapkan ini e, air ya yang sudah dikasih es batu jadi ini nanti untuk merendam kentangnya e, yang dimasak itu kita masukkan ke sini kita rendam minimal satu jam ya atau mungkin kalau enggak sempet masak ya enggak papa direndam aja di sini sampai nanti sempet masak ya ini kita tunggu kentangnya setengah matang ya kurang lebih airnya mendidih lah airnya sampai mendidih baru nanti kita angkat kita masukkan di air yang ada es badannya tadi enggak perlu lama ya nanti kalau lama masaknya sampai matang kentangnya itu nanti kalau kita proses kasih tepungnya pengadukan tepung nanti bisa patah-patah kentangnya jadi setengah matang aja 3 menit atau pokoknya pokoknya kurang dari 5 menit ini sudah sudah hampir mendidih ya Kita tunggu sebentar lagi. Ini udah hampir mendidih saya kita angkat jadi masak kentangnya cukup segini aja sampai mendidih sekali saja ya biar enggak malah terlalu matang nanti biar enak prosesnya enggak partah kentangnya Oke kita angkat kita masukkan di air yang ada es sekali rendam di sini ya Ini kalau masih kurang es batunya nanti kita tambah lagi oke okay. ini nah, sudah kita masak lagi kentangnya yang ada sisanya sampai habis ya jadi ini sudah selesai semua kentangnya direbus tadi sekarang tinggal kita rendam minimal satu jam biar ini apa namanya kentangnya itu biar set biar kaku ya setelah ini nanti direndam satu jam kemudian kita tiriskan kita tiriskan dan nanti kita, sudah tiris sudah airnya hilang baru nanti kita proses pemberian sedikit tepung baru kita goreng oke kita tunggu dulu ini kita istirahatkan dulu satu jam ya ini udah direndam ya sudah berjam-jam ini soalnya nggak sempet masak jadi direndam air es tadi sampai habis esnya kemudian ditiriskan oke ditiriskan ya sebelum nanti kita masukkan ke tepung Tiriskan, kemudian ini kita masukkan ke tepung maizena. Ini nanti, setelah itu kita kocok-kocok sampai tercampur rata. Sambil kita kocok, kita panaskan minyak, ya. Eits, okay. asal tercampur saja nggak perlu sampai banyak banget ya ini sudah tercampur ya Minyak, minyaknya kita coba dulu, udah panas apa belum? Udah ya, kalau oh, udah panas kita masukkan semuanya ya. Sandi diketap-ketap, diketap-ketap, ambil secukupnya, diketap-ketap biar ya, tepungnya enggak masuk ke minyak semua ya. sekali diaduk, ini dua kali penggorengan ya. Yang pertama, ini penggorengan pertama ini setengah matang, jadi matang cuma enggak sampai menguning ya. Kemudian nanti kalau apa namanya kalau mau di frozen jadi yang proses penggorengan pertama itu kita angkat ya setelah kita angkat itu nanti didinginkan setelah dingin kita apa namanya kita taruh di freezer untuk kita pakai kalau sewaktu-waktu kita butuh Mika B, Mika B. Jadi, ini kita nunggu matang, cuma belum sampai menguning. Ya, kita tunggu untuk kita jadikan kentang. Folsom, selanjutnya kita habiskan ini ya, kentangnya diumuris semua sampai habis oke, kita tiriskan lagi tiriskan lagi kentangnya sambil nunggu yang kita goreng ini kita tiriskan ya oke, jadi e, cara untuk membuat kentang goreng stik kentang jadi yang pertama langkah dari awal itu kita potong kentangnya kita cuci kemudian kita rebus setengah matang uh, kurang lebih 3 menit atau sampai 5 menit atau sampai air air mendidih sekali ya setelah ketannya dimasukkan ke uh, panci uh, setelah itu kita angkat kita rendam di air es minimal satu jam lebih boleh oke okay, setelah itu setelah direndam kita tiriskan kita campur dengan tepung maizena tadi ya sebenarnya pakai tepung untuk adonan tentaki itu juga bisa ya untuk tepungnya jangan terlalu tebal sedikit aja, cuma untuk melumuri saja ya oke, kita tiriskan aja ini sebentar lagi ya masih basah Jadi pokoknya kentangnya ini stiknya ini kaku ya. Kalau sudah kaku, belum sampai menguning sudah bisa diangkat. Bisa kita pakai buat apa namanya uh, stik kentang frozen Jadi untuk waktu-waktu kita pingin nyemil, jadi bisa digoreng lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lakukan sampai semuanya habis ya ini jadi sudah setengah matang ya sudah bisa diangkat oke jadi hasilnya seperti ini ini setengah matang siap untuk di frozen ya untuk buku dingin oke jadi kita lakukan penggorengan seperti ini sampai aturan habis ya oke jadi ini ya hasil dari kentangnya yang sudah digoreng setengah matang atau matang cuma enggak sampai menguning ya jadi saya beli kentang Rp20.000 bisa dapat sebanyak ini ya ini ya, satu box ini sama berbihnya ini Oke jadi banyak banget ekonomis banget untuk jualan ini bener-bener sangat-sangat banyak sekali ya untungnya ya daripada kita beli yang sudah jadi yang per 1 kilonya itu 27.000 mending kita bikin cara seperti ini ya ini tinggal lebih dingin setelah itu kita masukkan ke freezer ya